Kita tambah kecepatan kabel satu Fani. Kayak menari-nari gitu ya. Yo WhatsApp kembali lagi sama gua Sandy Woods. Sekarang kita bakalan belajar Fani tutorial belajar Fani di mode custom. Jadi untuk belajar Fani untuk pemula temen-temen. Mendingan belajar di custom dulu ya. Karena kalau misalkan belajar di klasik atau ranked. Pasti kalian bakalan dibully. <laughs> Jadi belajar di praktis dulu. Jadi kita pilih Fanny. Fanny ini assassin ya. Assassin charge rap. Nah kalau misalkan kalian pilih Fanny. Itu biasanya kalian ketemu cowok ya. Ketemu ciao, jadi kita bakalan lawan ciao aja ya, berlatihnya lawan ciao karena ciao ini punya counter dari Fanny. Teman-teman bisa ditendang lagi, freestyle terus ditendang pakai ciao itu bisa ya, jadi digagalin gitu. Jadi emang rada nyebelin juga kalau misalkan ketemu ciao ya ini biasanya tank emblem tank udah masuk ke dalam permainan ya Jadi untuk pertama kita bakalan pakai satu kabel dulu ke satu kabel dulu dan ini misalkan nih kayak sarung tinju gitu ya kayak samsak tinju nih Nah, si Jilong ini kayak samsak tinju. Jadi, kita bisa lihat damagi kita tuh di atas si Jilong. Jadi, perputaran kita dapat seribu damagi. Jadi, kalau misalkan sudah, sudah terbiasa satu kabel, kalian bisa mempercepat satu kabelnya nih. kita tambah kecepatan satu kabel bentar kita tambah kecepatan ya nah seperti menari-nari kita tambah kecepatan kabel satu funny aya menari-nari gitu ya. Counter Fanny dari jauh. Nah, ditendang gitu. Tuh, crash banget ya si Chau ya. Karena tank Coba satu kabel dulu. Coba satu kabel ke cowok, keras banget nih, si cowok nih. Udara tinggal dikit aja, masih bisa bertahan. Kita coba dua kabel funny, jadi untuk dua kabel kita membentuk V. V ya, kanan kiri SEO membentuk huruf V. V ya, bukan F. <laughs> Teman-teman juga harus apal batu-batunya ya, posisi-posisi batunya. Bila sudah bisa, coba dua kabel kecau Hmm, keras ya Dua kabel dari hutan. Coba tiga kabel vani Jadi untuk tiga kabel ini pertama membentuk huruf V dan terakhir balik lagi ke belakang ya. Kita ulang, nah, tiga kabel ke semak. Nah, tiga kabel ke semak ya, itu dua tiga pas kesemakan. Kita coba ada musuhnya di tengah coba si jelang nih. Nah, pernadonya jadi keluar. Kalau misalkan mengenai lawan itu tornadonya keluar ya. tiga kabel funny ke semak bawah nah ini ke semak bawah ya kalau tadi ke semak atas kita coba lagi sekali lagi Tuh, dua, tiga tiga kabel funny panjang Nah, jadi kalau misalkan lemparannya jauh Kabelnya Mentalnya juga jauh Tuh Tuh, dua, tiga Iya yeah. Jadi kabel fanenya panjang Kalau misalkan parahnya juga panjang. 3 kabel fani tengah. 2 2 3 1, 2, 3 kabel vani di hutan Jadi untuk tiga kabel vani ini Pertama kesini nih lemparnya Kesini, lalu kesini Kita coba ya Nah Coba lagi, coba lagi 23 nah gitu tuh 23 nah kabel funnyny di lain atas jadi untuk di lain atas ini kita pertama ke sini lemper lalu ke sini coba ya nah 1, 2, 3 1, 2, 3 Tornado Fanny akan keluar bila mengenai lawan Nah, Tornadonya keluar Tornado akan keluar kalau misalkan kena lawan Nah kan kena lawan Tuh, dua, tiga Oke, segitu aja video untuk kali ini. Video tutorial belajar Fanny untuk pemula. Jadi, untuk pemula, tiga kabel dulu ya, pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalkan udah terbiasa, ntar kita bakalan bikin video part 2 ya. Segitu aja untuk video kali ini. Subscribe, terima kasih. See you.